Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Aska Gaming Aska Gaming Aska Gaming Aska Kakak Gaming, Gaming. Ayo Hari ini ngapain kita dek? Apa kita disuntik? Suntik? suntik? Mm -mm. mana suntiknya dek? Jauh Oh hari ini kita suntik Ayo kita berangkat belajar. Oke, okay, mau belajar. Gimana, Dek? Nanti ke situ. Ini ke mana? Sini. Iya, sini. Belok kiri. Ya. Oke. Okay. Oh, ya, okay. ah! aduh. Aduh. Enggak lihat, lihat. Oh, ini di jalan. Di jalan di tengah jalan dia Aba, ke berjalan situ, ya. ke situ. Iya. Yeah. Maaf, hmm. Om. Enggak sengaja. Enggak dapat Aba, bintang lagi. Bilang. Zombie apa cari suntik? Di mana suntiknya? Abis ah, kita enggak ada bintang. Ada keru dek? Di mana ni? Nanti datang polisinya tu. Di mana? Mana Kasi dek? Nyalih suntik. Ya. Sini. suntik, suntik apa? Suntik vaksin dah ada. Sini. Di situ. Ini apa nih? Ada duit di dalam rumah orang tua. ngapa? Ya udah. Kita cari mobil off-road. Off di mana mobil off-road? Di jembatan angker. Itu ada mobil off-road. Oh, ada becak lagi. Jembatan angker. Abah, Abah Jembatan angker ada mobil off-road. Di mana? Di jembatan Mana jalannya? Itu. Kenapa oh, nembak-nembak tuh? Ini. Oh, ini di mana deh? Sini sini Benson. sini. Sini, sini lagi. Ya. Sini. Sini. Mana? Gere. Jalan. Kok jangan gitu, Bang. Ini kepala. Ha. Mobil buso. Biar ada mobil bebek. Eh, bebeknya bannya bannya kenapa mobil bebek lah? Hilang dia. <laughs> Itu bukan mobil. <coughs> Baju apa? <coughs> bebek, bah. Mobil apa? Nyaman? Ini jembatan apa nih? Dek, jembatan angker, jembatan yang panjang nih. Dek, bukan jembatan angker, jembatan panjang. Iya, ini kenapa bawa mobilnya? tepuk dia bannya mm -mm. Ba. Oh, di depan ba, ba, juga. Ba. ba baca doa ya bawa, bawa, bawa, Cedok, oke, bercedok ada kita kemana nih? Beli, dia pesawat lah, Bang. mana oh, situ sini, sini, sini, mana nih? Sini. sini, sini lewat pintu pesawat. Ada indahnya yeah. kan? Enggak, sini. sini. kita kok ngapain ke sini? Kan, kan cari pesawat. Apa yang offroad ke situ? Mana? Ke situ Sini Ke situ Ke situ Ya yeah. Oh jembatan pendek nih mm -mm, Jembatan pendek Itu ada mobil offroad perang Ya, mobil offroad perang? Mm -mm, ada mana Ke situ dia ya. oke oh, ya, teman-teman Ini aska Gaming ini mau cari offroad perang Mana nih? Ke situ Lurus terus Oke teman-teman kita ikutin Aska ya. Sini. Oh, sini. Oh, katanya ada mobil offroad sini. Ah, op. Sini. Oh, sini kiri-kiri. Ah, ini ada jembatan lagi nih, Dek. Jembatan pendek, panjang. jembatan pendek, panjang. Iya, dia panjang. Oh, iya. Oh, panjang. Mm -mm. Jembatan kecil lebih panjang. Mm -mm. Oh, iya. Ini panjang. Oh, iya jembatannya nih. Ini jembatan apa nih, teman, -teman? oh lagi batuk tuh kakaknya si, ay, si kakak aira batu Baba juga hehe <tuh> juga kita lagi musim batu ahem di ah. sini tempat apa nih dek di sini ada mobil perang iya ini tempat militer nih deh militer apa Papa? militer tuh tempat latihan militer apa angkatan militer Oh. Iya, tentara, polisi. Hah? Ha? Kok jalannya kayak gitu? Iya. Gila, belum, Mana, belum. Dek? Aba, ini belum Nanti stand. kita dapat bintang 5, nanti ke sini, Dek? Iyi, itu deh. Polisi. Iya, itu punya polisi itu, Dek. Kita bawa helikopternya. Ya. Oke. Okay. Polisi datang. Oh, polisi datang. Ah. Ah. Ya. Wah, cepat. Lari, mau kita si, nyangkut, tadi, mas. Mas, itu, guys, mau kita nyangkut. Iya, gas, guys, tembak. Oh, gas, guys, nanti ini kena bintang gimana guys. Brezza, gas, guys. Oh tembak ini, guys. Ah, wow gas, Ah Hmm. Terbang apa orang polisi? Iya, sama orang militer so, so, so, so. Hmm. Kita ambil helikopter tempurnya, eh. Tuna. Tuna. Terbang kita wow. guys. Eh, kena, Terbang di bintik ini dua. Itulah guys guys. Hmm. Kehajarin helikopternya, guys. terbang di sini. Hatinya. Wow ya? Wow oh nggak kena guys guys guys guys, guys. wow perang kena dia guys What? guys guys jangan bilangnya ya kok yang ini lagi itu mah berapa malam oh itu dia lagi guys perang kita harus mempunyai guys hmm oke okay, teman-teman Tuh. Yeah, Wah, terjun kita lagi kita teman nunggu ha tunggu Oh god, it's getting really, really big. It's going to be a legend. No, it's not. It's going to be a legend. Mm. Oh. Oh, my god. Oh. Night, bro. Night, you could be in Atlanta. Hmm. Tahu Wife kita nih guys, oh mm. ini hm. oh, oh. ah, mm. semuanya. Menang juga Memang juga Memang Waduh Mereka ada mobil kita Mali. Eh mobil, helikopter kita Menang kita teman-teman cari, cari mobil kecil-kecil lagi mobil. Helikopter lagi Helikopter lagi oh. ini eh, Ini pesawat ini tidak ada lagi tuh, deh. Oh. Mobil. Mambil, lho, motor, Jari mobil Cari mobil Pakai motor lah mobil apa ba? nanti Ordin. motor lama. Ini kita, kita pergi ambil mobil mobil militernya lagi kita ambil. Mana jalannya? Ayo situ, bapak salah lewat. Mana salahnya? Mana? Mana deh? Ini. Ayo teman-teman, kita ambil mobilnya lagi. Kita menang teman-teman. Polisi datang. Hah? Ada lagi polisi? Apa? Oh, ada lagi polisinya? Hancur. Enggak, dapat bintang lagi nih. kita ya. Kita bawa tank aja tank Ini ada tembaknya Enggak ada tembaknya nih Teng ini Teng. ada, ada, nih, dek. Teng ada. Ini. Bapak yang tembak Teng-tembak aja ya Hah? Ini Kita ada tembak Enggak ada Mobil ini tembaknya Kenapa enggak ada mobil ini ada Teng ini ada tembaknya hmm. Kenapa enggak ada Laginya Enggak tahu bikinnya mana polisi yang nembak kita tuh hancur macem-macem dia hancur polisi ah, ini helikopter ya hancur enggak hancur ya hancur nih mm -mm. coba ya, ya coba. helikopter Ayah, hancur. Ah, enggak kan hmm. hancur oh iya oh iya nggak bisa dibawa teman-teman helikopternya ah, polisi <laughs> kabar kita, Sabar kita, jangan kah cuma satu polisi dua, ini paket tank kita ajar dia nih, hmm, bisa naik lagi, bisa? gas, gas, oh. kedua tangnya, ah, polisinya, weng weng weng, kita Wih. dapat bintang lagi nih, apa, mana mobil polisi, bam. Bapak, oh. mana mobil polisi? Mobil polisi? Lancul. Oh. Mati lagi polisinya. Lancul mobil polisi. Sudah. Hmm. Nanti, nanti, oh. oh. nanti dapat bintang banyak. Bapak, nanti dapat bintang banyak. Iya Kita A gas lagi. Ada mobil polisi. Ya. Kita bintang lagi. Kita jemput pesawat perang. Nih kita bawa tank guys, kita tembak ini Rusia lawan Uk Ukraina nih guys. Oh ini ada helikopter lagi. Oh helikopternya udah hancur. Oke okay, teman-teman kita ada bawa tank. Oh tuh Ayo tembak. Oh, ini ini ada pesawat satu. Ah ini turun tuh deh. Pernah kan ada, ini pesawatnya. Oh, terbang di tanah. Go, wih, heeh, heeh, heeh. cari pesawat, heeh. Ya, apa yang gak tempur, guys? Oke, okay, guys, apa bunyinya? Truk, katanya. Oh, ini lo eh, tempur, heeh. Bapak yang gue nak, hmm. pesawat apa ya, perang? Oke, siap. Oh, ini. Oh, oh, oh. Yang ini, Bang. Iya. Oh. Oh. Oh. Aduh. Wah, wah. Mati kita. Oh, hancur pesawatnya. Bapak yang itu. Nah. Yang mana ini? Yang mana? Ini itu, yang ini. Ini terus kita bawa, mah? Itulah. Udah Gas, penuh, gant, hit, habisnya. Ada. Cepat habis ini lagi. Sedikit-sedikit hmm. aja. Ya. Yeah. Bersih. Pesawat apa tu? Eh. Kok enggak? Up. Up. Enggak, enggak apa lagi. Mm -hmm. Itu pesawat tu mah apa ini pesawat teman-teman ini bisa, okay, teman -teman. Ini bisa kita bawa pesawat bisa. Ya, banyak tembaknya teman-teman nah. nah, nah, kita bom semuanya teman-teman biasa -teman. nah. waduh kita juga meledak eh. teman-teman